Hai hey Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, ini banyak sekali aroid yang sudah mature-sized atau sudah mature-form. Fahri ground kan, atau Fahri tanam langsung di tanah, supaya nanti bisa dijadikan induk dan juga seperti aroid jungle di Fahri Orchid ya. Ini ada Philodendron Saroni. Ini ada yang bukan aroid, ini ada ficus septica variegata ini ada philodendron tortum dan ada andrema magnificum verde yang sudah sangat besar di sini sobat sekalian. Ini adalah ground groundan dari aroid sampai sana itu bagian belakang adalah melanochrysium kemudian di sana, di sana, di sana. Sobat sekalian, di video tentang philodendron, philodendron bagian 2, Fahri pernah membahas philodendron bipenifolium atau philodendron violin. Nah, philodendron violin Fahri yang horsehead ini semakin besar, sobat sekalian. Semakin besar dan sudah panjang. Ini seperti ini. Nah, Fahri punya yang varigata dan sudah mature sized atau mature form. Mari akan tunjukkan ke sobat sekalian. Mari kita bahas lebih detail tentang Philodendron Bepenifolium atau Philodendron Thiolin, sobat penasaran? Ikutin Fahri terus, ya! Sobat sekalian, Fahri pernah bahas sebelumnya tentang Philodendron bipenifolium atau violin Philodendron bipennifolium Ini yang masih remaja, formnya masih remaja Philodendron bipennifolium itu berasal dari French Guiana French Guiana itu sebuah hutan Guyana Perancis di sebelah timur dan juga selatan Brazil Dia merupakan Negara sendiri bukan termasuk Prancis, ya, tetapi Guyana Prancis. Dia departur sendiri. Sebab sekalian ini adalah violin atau bepenifolium yang glaukos. Ini bepenifolium yang glaukos, bepenifolium yang hijau seperti ini pun, Farid juga sangat favorit karena bentuknya itu bagus. Dan BPNI volume ini termasuk yang low maintenance atau mudah dirawat. Ini yang ini adalah BPNI volume yang low Nanti remaja terus seperti ini. Nah, kemudian yang besar nanti akan seperti ini, sobat sekalian. Biro volume ketika sudah mature akan seperti ini. Nah, varipunya yang varigata, sobat sekalian. Nah di volume atau violin yang varigata ini jarang sekali orang yang punya sampai sebesar ini sobat sekalian. Kata teman-teman sih yang paling gede cuma di Fahri Orchid ini ya. Ini daunnya udah 35 sekitar 35 cm untuk panjang daunnya. Ini varigatanya sektoral. Apa itu sektoral? Jadi misalnya batang atau stem ini separuh varigata separuh enggak. Jadi Ketika separuh yang varigata mengeluarkan daun, dia varigata yang sebelah enggak seperti ini. Nah, untuk bipennifolium varigata yang sudah mature seperti ini sangat indah sobat sekalian. Sobat sekalian, ini adalah philodendron bipenifolium atau philodendron violin yang varigata sudah sangat besar, sudah mature form atau mature sized. Nah, untuk violin varigata. Kata teman-teman sih ketika kemarin Fahri posting Itu mereka kagum karena dengan ukurannya sudah besar Karena mereka biasanya punya Itu ukurannya masih kecil-kecil karena sering dipotong atau dipropagasi Ya memang untuk Philodendron Farigata Itu udah seperti ATM ya Biasanya kita propagasi, kita jual, propagasi, jual Nah untuk punya Fahri ini Sudah dua tahun bertahan tidak Fahri propagasi atau tidak Fahri potong-potong sehingga daunnya sudah mature, ini dulu Fahri pelihara dari ukuran kecil, daun paling dua jari gini ya, belum membentuk atau belum mature form, dulu masih juvenile form, dulu hanya empat daun dan sekarang daunnya sudah mature semua dan ini 12 daun sobat sekalian. Philodendron bipenivolium atau Philodendron violin ini, Alhamdulillah sudah terjual 50 juta rupiah, sobat sekalian. Sebenarnya Fahri sayang sih, cuman ya nggak apa-apa lah. Karena Fahri masih ada yang kecilnya, jadi nanti Fahri akan uh, besarin lagi untuk violin yang Fahri Gata. Hilo violin Fahri Gata, ini juga cukup mudah dirawat. Daunnya tidak mudah gosong atau tidak mudah sunburn, atau tidak mudah burning. Tapi Fari menggunakan media khusus varigata sehingga varigatanya akan tampil optimal. Media varigata Fari sudah bahas di video sebelumnya, sobat bisa cek lagi di video sebelumnya. Philodendron violin atau Bipeni volume varigata. Nah, apa sih perbedaan violin dengan hastatum? yuk simak perbedaan antara Philodendron bipennifolium dengan hastatum karena ketika masih juvenile form keduanya itu sangat mirip ya. Jadi sobat FO sebagian besar kebingungan membedakan antara Philodendron bipennifolium atau violin dengan Philodendron hastatum ketika masih juvenile form karena warnanya hampir sama dan juga forma atau tampilan daunnya itu hampir sama. Supaya sobat nggak keliru membedakannya Fahri akan bahas sangat detail. Simak video berikut: pilodendron hastatum, atau sering disebut silver sword, atau pedang silver. Sobat sekalian, ciri dari pilodendron hastatum yang paling mencolok adalah warna silvernya, maka dijuluki sebagai pilodendron silver sword. Fahri pernah punya yang sangat besar, yaitu seperti ini: giant-sized. Namun saat ini sudah Fahri Propagation, dan ini adalah pucuknya. Ini form ketika masih juvenil, form remaja, kemudian form dewasa. Ini daunnya masih bisa besar lagi. Bipenifolium, Fahri sudah compare atau membandingkan form untuk Pylodendron Hastatum dan juga Pylodendron Bipenifolium. Ketika form dewasa pun, Pylodendron Silver Sword ini warnanya lebih silver dibandingkan Pylodendron Bipenifolium. Dan sobat perlu tahu bahwa pilodendron hastatum ini dia endemik atau eksklusif penyebarannya hanya di Brazil dan di sana saat ini sudah ditandai sebagai pilodendron merah atau endangered species Spesies yang terancam punah karena penebangan hutan yang terus-menerus di sana jadi di habitatnya pun dia sudah dilindungi karena terancam punah meskipun di Indonesia dan negara tropis lainnya, masih banyak kolektor yang mengoleksi pilodendron hastatum. Namun, di tempat asalnya malah sekarang semakin jarang untuk ditemui. Pilodendron di memiliki ciri khas, yaitu dia berwarna silver. Apalagi ketika forma masih sangat remaja atau masih juvenil. Sobat akan kebingungan ketika menemui Juvenile form pada pilodendron bipenifolium dengan pilodendron hastatum atau silver sword. Nah ini pilodendron silver sword atau pilodendron hastatum dan ini pilodendron bipenifolium. Kemudian dimana letak perbedaannya untuk pilodendron hastatum Juvenil form? Dia berwarna lebih silver dan seperti kristal dia. Kalau terkena cahaya akan berkilat-kilat sedangkan Philodendron bipennifolium itu lebih gelap, silvernya tidak se silver hastatum yang masih juvenil. Kemudian kita lihat pada petiolit atau tangkai daun. Tangkai daun pada bipennifolium lebih panjang dibandingkan pada hastatum. Kemudian kita lihat pada bawah daun Bawah daun hampir mirip, tetapi untuk bentuk daun pada pilodendron hastatum itu lebih ke tansiolid atau seperti pisau bedah. Dan juga telinga pada pilodendron hastatum itu hampir tidak terlihat seperti pada juvenile form pilodendron gigas. Sedangkan untuk pilodendron bipenifolium itu telinga terlihat ya di sini. Nah, telinganya agak naik sedikit. Dan juga lekukan ke bawah itu lebih tajam pada pilodendron hastatum, Sedangkan bipenifolium itu lebih menyamping. ya, Seperti ini. Itu perbedaan bipenifolium dengan pilodendron silver sword atau pilodendron hastatum. Sobat sekalian, pilodendron bipenifolium habitnya atau kebiasaannya dia tumbuh hemi epifit. Sobat bisa lihat, dia akan manja turus, kemudian akarnya akan ke bawah untuk mencari media tanam. Emi epifit. Fahri membaca bahwa dipenifole ini termasuk salah satu parents dari pilodendron jupi. Jadi, Fahri nanti juga akan bahas tentang pilodendron jupi. Bahwa pilodendron jupi itu sebenarnya bukan spesies, tetapi dia adalah natural hybrid. Apa itu natural hybrid? Natural hybrid adalah hibrida atau hasil silangan di alam. Entah itu dibantu oleh serangga atau angin. Tetapi bukan campur tangan manusia. Dan untuk tanaman natural hybrid, itu harganya juga mahal. Hampir sama dengan pilodendron spesies. Apalagi sekarang pilodendron jupi itu per daun sudah puluhan juta. Jadi Bipinnifoliae volume ini didiskusikan oleh para botanis bahwa dia termasuk salah satu parents untuk Philodendron Jupi. Philodendron Bipeni volume itu ada yang form seperti ini, kemudian ada yang form glaucos. Sekilas mirip, tetapi kalau kita perhatikan berbeda ya. Ini yang glaucos. Ini yang kamen atau yang sering disebut horse head atau seperti kepala kuda. Dan biasanya untuk sobat FO yang punya Bpn volume variegata itu ukurannya masih juvenile form, masih kecil-kecil karena mereka biasanya sering mencacahnya karena memang uh, udah ibarat ATM ya untuk tanaman Philodendron variegata, potong jual, potong jual, potong jual. Nah, Fahri pertahankan ini. Dua tahun di Fahri Orchid enggak Fahri potong sehingga daunnya sudah mature seperti ini, sudah sangat besar. Dan ini sobat sekalian, ini baru saja terjual senilai 50 juta rupiah ke pelanggan Fahri Orchid. Ini udah siap kirim ya. Sebenarnya Fahri sayang, cuman Fahri masih punya yang kecilnya, nanti Fahri tinggal besarin lagi. Ini kemarin terjual Rp 50 juta rupiah. Kita hitung daunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 daun sobat sekalian. Glodendron, abipenifolium, sudah mature form atau mature sized seperti ini. Ketika Fahri posting di Instagram, ini banyak sekali yang komen kagum dengan ukurannya yang sudah mature atau yang sudah besar karena memang jarang yang punya untuk yang ukuran besar untuk Philodendron, Bipenifolium, atau Violin yang Varigata. Biasanya mereka daunnya masih belum membentuk ya, nah, paling daun besar, paling paling besar segini biasanya. Nah, kalau sobat sekalian pengen punya Philodendron Bipenifolium yang daunnya mature, itu jauhkan gunting dan pisau, pertahankan dulu, minimal 2 tahun nanti akan sebesar ini Philodendron Bipenifolium Scott Lindell ya jadi untuk nama botanis jurnal botanisnya dari Scott Dr. Scott. Sobat sekalian ini adalah Philodendron bipennifolium aureum atau Philodendron Violin aureum. Jadi cirinya adalah ketika daun ber warna jadi cirinya adalah ketika daun masih muda itu warnanya kuning makanya Aureum yang artinya adalah emas atau gold kemudian nanti semakin tua daunnya kembali hijau pertama kuning kemudian hijau muda terus setelah daunnya tua sebenarnya sama aja nanti tetap jadi hijau tua agak silver atau metalik gitu ya Nah, ini untuk Philodendron, Bipenifolium, Aureum. Jadi, daya tariknya adalah daun mudanya itu berwarna muda. Seperti pada Florida Ghost. Sobat sekalian, philodendron bipenifolium itu akan sangat indah ketika sobat sekalian menanam beberapa tanaman atau beberapa batang di dalam pot. Ini ada tiga, tiga tanaman di dalam satu pot, sehingga daunnya akan sangat banyak atau tajuk atau foliage-nya itu sangat rimbun. Ini terdiri dari tiga tanaman, dengan satu turus dan satu pot, sehingga daunnya akan sangat banyak. Nah, ini merupakan philodendron yang sangat cocok sangat bagus untuk penghias sudut ruangan ataupun sudut teras sobat sekalian. Yang penting teduh, jangan sinar matahari langsung ya untuk perawatan Lodendron violin. Untuk violin atau bipenivolium yang tidak varigata, Fahri menggunakan media sekam fermentasi. Sedangkan yang varigata, Fahri menggunakan media khusus varigata yang Fahri sudah pernah ulas di video sebelumnya. Sobat bisa cek lagi. Sobat sekalian, Nah, meskipun nggak nyambung ya, cuman Fahri mau tunjukin aja. Meskipun nggak nyambung dengan violin, tapi ini sama-sama varigata Fari punya Singonium Robusta Yellow, varigata Yellow. Ini sudah mature form, dan ini juga mengundang decak kagum Sobat F.O. Karena ukurannya sudah mature. Biasanya kan daunnya seperti ini. Nah, ini sudah membelah, menjari ya. Sudah mature dengan... Warna daun atau warna varigatanya yang masih bertahan bagus Ini juga jarang ditemui di para kolektor tanaman ya Fahri lihat di postingan di Instagram Baru punya Fahri yang matcher seperti ini Nah ini juga kemarin banyak ditawar-tawar Terakhir 15 juta Fahri belum lepas Karena masih sayang dengan Singonium varigata Yellow ini ini tadinya udah panjang ke atas, cuman kalau diturutin turusnya nanti sampai ke langit dia ya, sobat sekalian, jadi Fahri tekuk ke bawah lagi, ini uh, termuda, daun termuda atau batang stem termudanya di sini, nanti akan Fahri turunin, Fahri puter lagi gitu, supaya nanti rimbun seperti violin atau bipenifolium itu, oke. Okay. Sobat sekalian, itu tadi tentang Philodendron Bipeni volume atau Violin. Gimana? Yang Varigata bagus banget kalau sudah mature size ya. Sobat pasti kepingin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!